Orang yang terlalu sibuk mencari-cari aib dan kekurangan pada diri orang lain Habis waktunya hanya untuk mengorek-ngorek celah orang Sementara ia lupa pada aib dan celak dirinya sendiri Sedangkan baginda Nabi mengajarkan liman aibuhu an nas. Beruntunglah orang yang kekurangan pada dirinya Menyebabkan dia sibuk Sampai ia tidak sempat mencari-cari aib dan kekurangan pada diri orang lain Ibu mencari aib orang tentu bukan dengan tujuan positif Muslim dengan Muslim itu bersaudara Kalau kita menganggap Muslim yang lain adalah saudara kita Maka aibnya adalah aib kita Kekurangannya juga adalah kekurangan kita Pada saat kita melihat pada dirinya terdapat kekurangan Tugas kitalah menutupi It's <laughs>